Keadaan Pasir Kencana sejak diperintah oleh putra mahkota yang relatif masih muda akhirnya dapat dikuasai oleh seorang patih yang berilmu tinggi. Roda pemerintahan yang tadinya bersatu dengan rakyat, sebaliknya menjadi ditaktorat. Akibatnya di sana-sini terjadi pemberontakan. Seorang patih lain memprotes akan tindakan raja yang dianggapnya telah bersekongkol dengan patinya. Maka ia mencari para pahlawan yang mau berjuang demi ketentraman rakyat dan kerajaan Pasir Kencana. Jadi bagaimana keputusannya? Ampun Gusti. Saya merasa keberatan dengan tindakan pati Bratasena Sena. Karena... Kenapa, nah, Paman? Bukankah pesan ayahanda Gusti sendiri yang menginginkan agar kerajaan pasir kencana harus bisa merangkul rakyat? Gusti Adipati. Pati semantik Sesungguhnya tindakan saya ini Sudah disetujui oleh Gusti Adipati sendiri Mungkin Adipati agak lupa Baiklah Sebagai wakilku Yang juga adalah wakil Gusti Adipati sendiri Tentunya penglima sentanu tidak mungkin Akan mungkir Benar, Gusti Prabu Ya, ya Semuanya jelas Pati semantik Mas Ntano Periksa keadaan daun itu Baik Pati Apa ada yang rusak? Daun ini tidak rusak Pati hmm. Lakukan seperti keadaan daun itu mulia diminta kembali Biasa Gusti Adipati Pati semantik selaku pejabat Tidak sepantasnya membunuh prajuritnya sendiri Ibarat kata Inilah setitik akan merusak susu sebelanga. Hal ini Akan membuat aib bagi pejabat kerajaan Pasir Kejana Dusta Panglima Sentanu, Tangkap Pati Semantik Biasanya masih siang-siang begini, sudah latihan. Hah? Dan? Maaf, Bu. Barang-barang ini rusak karena saya. Ada apa aja, Rawit tadi jatuh, Bu. Hah? Kok oh, tidak apa-apa, Rawit? <tid> tidak, Bu. Syukurlah kalau begitu. Sore ini... Uh... Kami harus datang ke perguruan sore ini. Tentunya ada sesuatu yang mendesak, Bu. Ibu mendengar dari orang-orang di pasar. Bahwa para penguasa sekarang semakin brutal dan merajalela. Setiap orang yang berurusan dengan mereka selalu pulang hanya tinggal nama. Jadi, saya mengerti, Bu. Jaka, ibumu belum selesai bercerita, tapi kau sudah memotong. Saya mengerti, Bu. Apa sih maksudnya? Kamu, ibu menceritakan keadaan itu agar kita tidak berhubungan dengan orang-orang itu. Oh. <tuh> <tuh> ada, <parawit. tuh> ada apa, Tidak ada apa-apa, Bu. Uh... Jaka seorang yang pandai dan cerdik uh, Dan saya harus banyak belajar dari dia uh, Karena saya masih Kau juga seorang anak yang pandai dan cerdik Kalau tidak Mungkin ketika kau terjatuh tadi Kau sudah terluka Aha, Itu hanya kebetulan saja Bu Untung Jaka telah menurunkan ilmu Ringan tubuhnya kepada saya Jaka Berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Hmm, hmm. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah. Dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Hah? Hmm. Hmm. Huh? Iya Eh, rawit Tutup dulu tuh jendela Kata ibu Maaf Saya lupa Ah, sudahlah sudahlah, sudahlah. ah, saya tahu bu. dibiarkan terbuka maksudnya agar masuk angin, gitu kan jaga? <tik> dasar. -asar. baiklah bu, kami pergi dulu. nanti akan saya sampaikan dalam perjalanan. <tik> membawa sendiri pemain senjata kalian dituntut menguasai ilmu tenaga dalam yang tinggi dan sebaliknya ilmu bela diri yang dikuasai tanpa senjata andalan tidak akan berarti apa-apa Ini cukup ampuh. Coba salurkan tenaga dalammu. Bila tenaga dalammu sudah terpusat, hancurkan batu itu. Terima kasih, Chaka. Pada Jaka. Permadi, tindakanmu telah merusak martabat. Kau sendiri berjanji tidak akan berbuat curang Nyatanya kau curang Mulai hari ini Aku tidak mau melihatmu lagi Pergi Jadi gurumu sekarang sedang mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan pemberontak? Benar yang mulia. Dan kau sendiri. Saya memuji kepemimpinan anda. Bisa kau buktikan pujianmu itu Saya akan antarkan yang mulia ke sarangnya Apa tujuanmu menyerang aku? Guru. Bagus. Bagus. Ternyata kau cukup arif, Jaka. Maaf, Guru. Saya telah bersikap lancang. Saya mengira... Jaka. Tidak apa-apa, Jaka. Memang aku sengaja menguji kearifanmu ternyata kau mampu menahan kepandianmu terhadap lawan yang belum jelas tujuannya itu penting jaka terima kasih guru itu semua berkat bimbingan guru tidak jaka semua ilmu apapun wujudnya akan berpulang pada manusianya sendiri Isi pedang guru Tentunya kau sudah tahu asal-usulnya Benar guru Ayu yang telah menjelaskannya Kota ini sengaja aku rancang selebihkan rupa Sehingga tidak semua orang dapat menggunakan pedang ini Terimalah pedang ini jaka Terima kasih guru Dalam dunia persilatan, umur manusia sebatas pedang, tapi perjalanan mata pedang tergantung pada permainannya. Nah, bila kelak kau mewariskannya, berikanlah kepada yang berwenang. ada perlu apa permadi gimana gurumu beliau tidak ada bergeret Maaf, Yang Mulia. Guru saya tidak di tempat. Ah? Jangan, jangan. Hai, ya. Silakan. Orang besar. Lawang anak kecil Kalau Oe, Lawang anak kecil Apa kata orang Malu <tik> Hayah <tik> Tampaknya uh. Maaf Sebenarnya kedatangan saya Ingin bergabung dengan guru di sini Tapi anak muda itu salah sangka juga datang dari sebelang, mau bergabung dengan guru di sini. <laughs> Hah? Hai, ya, cilaka. Oh. Kurang ajar. Siapa kau? Aku gurumu. Hah? Ya, buka mulut, jangan lebar-lebar, Nanti nyamuk masuk, ngiup yang <SILENCIO> Yang mulia, dialah guruku. Dulu kau pernah memuji aku, sekarang buktikanlah. Maaf yang mulia. Sebagai orang asing yang datang ke wilayah istana Pasir Kencana, tentunya harus melaporkan diri sebelum terjun ke masyarakat. Tapi tampaknya dia telah lama menetap di sini. Dan itu menyalahi peraturan. Dari mana kau tahu? Buktinya dia ada di sini eh eh eh ah, ampun mulia oi tidak tahu eh ampun ah, ya ah, mulia ah, rajorib ah, ah ampun ya mulia oh, oh iya ah, ah, ya ah, oi oh, tidak masalah oi oh, jangan diusir ah, ampun Tak Kami tidak menemukan apa-apa yang mulia. Permadi, menurut Panglima Sentanu, gurumu memiliki senjata andalan. Di mana senjata itu sekarang? bisa mengkhianati gurumu tentu kau akan mengkhianati aku anjing yang menggonggong pada tuannya kepalanya harus dipenggal sendanuk Pun yang mulia, berikanlah kesempatan kepada saya. Ayo, simpan pedang ini di tempat biasa. Baik, Paman. Tolong saya yang mulia, baiklah. Ayu dijadikan istri Raja Istana Pasir Kencana Atau ia terbunuh oleh Pati Bratasena Lebih baik kau penuhi permintaanku Apa yang kau minta? Katakanlah Kami menginginkan pedang milikku Jangan, Jakah Kunci ini sengaja aku rahasiakan, agar tidak semua orang bisa membukanya. Baiklah, Jaka, aku tidak ingin kau berbuat curang. Bebaskan dia. Segala kesalahanku, Permadi. Gerakan seluruh prajurit untuk menangkap orang-orang yang memiliki senjata tajam dan yang dicurigai. Kami laksanakan, Patih. Sejak kemarin, pihak penguasa menggeledah rumah-rumah penduduk. Mereka mau mencari apa, Jaka? Saya kurang tahu, Bu. Yang pasti, perlakuan mereka terhadap rakyat semakin merajalela. Jangan sembarangan kalau bicara, jaka bisa celaka. Bogameto, kapan Bogameto? Kau diam saja di sini, biar ibu yang menyambut mereka. Tapi bu. Masih ada pemeriksaan di wilayah kita ini Sebaiknya kau tidak kemana-mana jaga Ibu Jangan khawatir, Bu Saya akan selalu mendampingi Ibu Nampaknya Dia telah menghilang dari daerah kita Ketika terjadi penangkapan terdahulu, dia mendapat luka dalam yang sangat parah, Gusti Adipati. Bagus. Bagaimana dengan aku Lama rasanya kita tidak saling bertemu Aku sangat merindukanmu Jaka Dan kapan kau akan meminang? Di samping aku masih harus menjaga ibu Tampaknya Kita memang harus menunggu keadaan Karena Setiap orang yang lalu lalang di jalan Selalu diawasi oleh para penguasa Nanti Bila keadaan sudah lebih aman Aku akan segera mengunjungimu Tapi soal kita Mungkin aku belum dapat memastikannya Aku berharap Kau dapat mengerti akan perjuanganku. Maafkan aku, Ayu. Tidak, tidak, Jaka. Apapun yang terjadi, kita harus berhasil. Aku menunggumu, Jaka. <tik> Palura, Palura, ada apa ribut-ribut? <tik> Itu, Bu. Warso lagi sekarat, Bu. Aduh, Gusti. Uh, kenapa ayahmu? Saya tidak mengerti, Pak. Pak, bangun. Man, cepat bantu ada yang sakit. Pak, ah. jangan pergi, ah. Pak. <laughs> Ada, apa? Saya kurang paham, Pak. Dia sakit, Pak. Pak, ah. Ah. Ah. Papa sudah sembah Iya, iya nak Kalau sampai terjadi apa-apa lagi Jemput aku Rumahku ada di balik bukit itu Berikan ini padanya Pak Maaf pak Ini untuk bapak Terima kasih Ambilah kembali Selamat pagi Bu Selamat pagi Nah uh. Ada apa ini? Kedatangan kami ingin memberikan sedikit hasil ladang kami untuk ibu sekeluarga. Loh, terimalah Bu sebagai rasa terima kasih kami. Anak ibu telah menyelamatkan nyawa saya. Oh, ibu bahagia jaka. Semoga dharma baktimu berkenan di hatinya. Saya sangat bangga dengan kepandian ilmu yang jaka kuasai. Tapi semua itu akan lebih berharga apabila disalurkan. Kata-kata yang mulia sepertinya ada yang ingin diutarakan. Benar, memang sebenarnya saya sedang mencari orang-orang yang berjiwa patriot dan mau berjuang. Demi menegakkan keadilan. Kalau memungkinkan. Saya berkeinginan sekali. Tapi. Saya mengerti maksud tujuanmu. Kita harus menghentikan kepemimpinannya. Karena dia satu-satunya yang menguasai peraturan permainan dalam pemerintahan. Dia bernama Bratasena Saya tidak menduga sama sekali Bahwa Yang saya temui semalam Adalah seorang patih dari kerajaan istana pasir Kencana. Dia adil Jujur Arif bijaksana Ibu juga tidak menyangka Masih ada orang yang mau berjuang demi kepentingan rakyat Bahkan sampai mengorbankan jabatannya yang terhormat itu Karena itulah bu Saya bersedia diangkat menjadi saudara angkatnya Dan beliau akan datang Untuk minta doa restu ibu Ibu sangat bahagia sekali Jaka Kau harus berhati-hati Jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui Maksud persaudaraan ini Selamat siang ha Mungkin itu mereka datang, Bu. Oh. Silahkan, silahkan, Yang Mulia. Terima kasih, Bu. Kedatangan kami tentunya sudah diberitahukan oleh Jaka. Sebenarnya kami merasa sangat tidak pantas kalau disejajarkan dengan yang mulia. <tid> tidak ada yang perlu dibedakan. Jaka dan saya sama dan sejajar. Kita sama-sama ingin berjuang untuk kemakmuran bangsa dan negara. <tid> Karena itu, jika Jaka ada niat turut bahu-membau dengan kami, maka, saya akan menyediakan jabatan yang terhormat untuk Jaka. Bagaimana Jaka? Uh, maaf, rasanya. Tak, ah, sampai lupa, saya tinggal dulu yang mulia. Oh, tidak perlu merepotkan Bu. Saya sebenarnya bercita-cita ingin mengabdi untuk rakyat. Tapi bukan sekarang. Saya tak bisa meninggalkan ibu seorang diri. Apalagi, akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Mungkin... Saya mengerti. Maaf, ibu tinggal dulu. Silakan, bu. Kotak ini sengaja aku bawakan untukmu. Apabila kau ingin melanjutkan cita-citamu. Gunakanlah apa yang ada di dalamnya. Dan jangan kau buka sebelum mantap pikiranmu. Adikku, sampaikan salamku pada ibu. Terima kasih, Bang. Gusti, tolonglah hamba yang lemah ini. Bila hamba kekuatan, hikmah, dan kebijaksanaan, agar hamba mampu menyalurkan kebahagiaan kepada anak hamba. Semoga cita-cita anak hamba untuk menjadi orang yang berguna di bumi ini, semuanya akan terpenuhi tanpa hambatan yang berarti. Terima kasih. Akan mayat ini, itu dia datang. Kalian semua menjaganya di sini, biar aku yang memberitahukan padanya. Nak, Jaka, ibumu meninggal. tindakan ibu Ibu sengaja meninggalkanmu Ibu bangga memilikimu Tapi ibu juga sedih melihat orang-orang di sekitar kita tertindas tanpa keadilan Gurumu kawanmu Rawit adalah korban yang tidak berpikir kemanusiaan Jaga, Seorang satria harus dapat menentukan sikap. Dan yang paling mulia Adalah sikap yang dapat membedakan Antara tugas dan cinta Cinta terhadap ibu Dan cinta terhadap negara dan bangsa Pada saat dibutuhkan Tidak mungkin Dapat kau satukan Caka Perjuangan membutuhkan pengorbanan Berjuanglah anakku Berjuanglah Ibu Kau juga seorang pahlawan, pahlawan sejati. Tujuanmu berani memasuki istana pasir Kencana ini. Saya minta... Penindasan terhadap rakyat... Segera... Diakhiri. Kami tidak arilah. Tanah orang tua kami... Diambil tanpa persetujuan. pembangkang. Sentanu, Selidiki keluarga mereka Dan selesaikan seperti biasa Aku tidak dapat berdiam diri terlalu lama lagi Sudah terlalu banyak korban Kepemimpinan Rata Sena yang seunang menang Harus segera dihentikan Jaka Ayo, maafkan Sebaiknya kau tidak mengharapkan aku Untuk bisa menjadi suamimu Karena Jangan teruskan, Jaka. Aku mohon Sebelum kau meninggalkan aku Luluskan permintaanku Kau ini aku sekarang, Jaka, Agar penimu kelak Dapat mendampingiku yang mulia membawa amanat buat kami perbedaan pendapat bukan berarti kehancuran tapi tindakan semena wenang jelas membuat kehancuran Adipati tidak perlu khawatir. Seluruh pengamanan istana ini sudah saya atur. Silakan adipati lewat lorong itu. Oh. Istri pembanggang perlu dikerjain. 快去我 oh, <laughs> <laughs> Pedang ini milik Nyonya.